Yang pertama pasti gambar, pak. Gambar di sini untuk mendesain sebuah kapal, pastinya kan perlu gambar. Kita nggak mungkin pakai feeling, pak. Nah, itu yang menjadi acuan dasar utama kita yaitu gambar. Jadi gimana cara menggambar lambung kapal ini? Jadi kita tanpa membuat kapal, kita sudah tahu kapal ini akan gimana? Ya, akan terapung dengan jarak dari bawah sampai sini berapa? Jadi itu cuman pakai perhitungan seperti itu jadi kita tanpa membuat kapal dulu dan dicelupkan ke air kita tidak tahu kapal ini akan tenggelam sampai berapa lambungnya seperti itu berarti harus presisi betul Pak ya kalau ada mereng sedikit mungkin bisa bikin tenggelam itu Pak ya? <gir> <gir> ya jadi disitu nanti ada toleransi toleransi maka dari itu nanti ada praktek bengkel juga jadi selain kita menggambar kita harus mengimplementasikan dalam bentuk praktek yang pastinya Kalian udah pernah tahu pasti untuk grinder welding ini yang sering hits di sini welding Pak? Pengelasan jadi untuk mengamungkan apa ya sebuah kapal terutama di baja pastikan perlu namanya pengelasan Pak. Jadi di sini itu lebih ditekankan di pengelasan pertama. Jadi anak-anak eh, jadi bisa mengelas. Jadi enggak hanya nantinya terjun di galangan tapi bisa terjun di migas untuk pengelasan. Salah satunya potensinya di... Konstruksi kapal baja seperti itu, pak? Ya ini Pak Anam. Jadi di jurusan konstruksi kapal baja ini memang ada namanya pelajaran adaptif, atau pelajaran normatif, ada pelajaran apa namanya? Produk-produktif. Nah, mungkin adik-adik SMP ini belum belum paham itu pelajaran adaptif itu ya yang umum-umum kalau produktif itu pelajaran jurusan kalau di kelas satu itu ada pelajaran gambar-gambarnya pakai software AutoCAD jadi software untuk desain kapal namanya AutoCAD nah oleh sebab itu ini bentuk salah satu miniatur namanya maket kapal ini belum jadi ya ini belum jadi ini baru setengah jadi mungkin 50% atau 65 ya, sekitar segitu ya. Ini nanti masih dicat, dikasih mesin, dikasih remote. Biasanya kalau bulan puasa sore hari menjelang maghrib itu banyak sekali di pantai-pantai anak-anak pada main seperti ini. Ini juga dilombakan juga, dilombakan cara membuatnya, dilombakan kecepatannya, macam-macam tergantung kategorinya lah nanti kalau mau belajar seperti ini di Pak Dana ya mulai gambarnya perhitungannya kapal itu tidak oleng trim namanya kalau di dunia perkapalan tidak nyungsep ya biar imbang biar balance uh, ini garisnya ada garisnya Kenapa kapal yang tercelup itu warnanya harus merah itu ada artinya nah, kalau ingin tahu nanti uh, masuk SMK konstruksi kapal aja yang SMP ini atau MTS terus kemudian uh, sampai selesai dicat dan seterusnya nah, ini nanti bisa dikasih mesin sama remote nah ini masuk program ekstrakurikuler biasanya hari apa? hari Selasa ya, hari Selasa anak-anak itu kelas 1, kelas 2 uh, latihan membuat ini latihan membuat ini terus kemudian ya ini hasilnya kakak-kakak tingkat Mungkin ada yang satu asrama dengan dengan peserta di sini ya. Ini belum jadi kebetulan. Kebetulan belum jadi, belum ada mesinnya, belum ada remote Kalau sudah jadi nanti bisa dipraktekan di bawah pesawat itu. Ada kolam renang itu bisa dijadikan tempat untuk lomba banter-banteran. Nyatir kapal walaupun miniatur. Ini salah satu bentuk produk dari anak-anak TKKB atau KKB membuat maket atau miniatur kapal. Tapi tidak hanya ini. Nanti kelas 2 itu mulai magang. Magangnya di di galangan. Nah kita jurusan ini sudah banyak kerjasama atau MUU galangan-galangan yang ada di Pantura ini. Sudah banyak sekali. Mulai dari timur ada LMI Lamongan Marine Industri ada TRD ditunggul ada Lintek di Paciran itu itu kita sudah MUU ke sana. Lah, itu tempat apa namanya bengkel sesungguhnya anak-anak belajar kapal di situ, mulai ngelas, mulai welding, drilling sampai painting ya, ada balancing, ada marking banyak sekali. Nah, itu yang dipelajari. Sampai mempelajari gambar ngelas sampai ngecat kapal nah, terus kemudian disitu ngelasnya beda ngelas kapal dengan ngelas pagar sangat beda sekali kalau orang umum mungkin sama tapi sangat beda sekali antara ngelas pagar dengan ngelas kapal lah padak nih podo ngelas pagar wah kapalnya bocor KB tenggelam nanti ya beda sangat beda sekali tapi orang ngelas kapal dipakai untuk ngelas pagar, sudah sangat baik, bahkan rugi. Tek, elektrodanya dipakai untuk ngelas seperti kapal, memang kualitasnya juga beda. Nah, itu kalau penasaran, coba nanti masuk di konstruksi kapal baja. Nah, tamatannya nanti insya Allah kita juga kerjasama dengan lembaga yang sangat uh, besar sekali di Surabaya sana bisa memberikan sertifikat untuk tambahan sampai ngelamar kerja memang jurusan ini di tujuannya uh, memang untuk kerja ya memang dilatih skillnya jurusan untuk untuk kerja jadi bukan bukan enggak boleh ya boleh saja terus kuliah lulus KKB kuliah boleh tapi lebih baik kerja dengan bekerja nanti sampai enggak nganggur dapat gaji yang banyak karena di galangan itu pasti gajinya besar biasanya gitu. Nah, saya kira itu Pak Sofi. Apalagi yang kerja di galangan itu adalah santri. Memungkinkan bagi bos-bos untuk memilih santri karena trust ya. Karena mereka memungkinkan lebih percaya dengan selain skill juga ada ahlak yang bagus, juga ada trust yang kemungkinan lebih dipilih daripada uh, mereka yang uh, tidak seberapa mempunyai religiositas dan kita masih stay tune lagi stay tune di Persada TV uh, kali ini kita break dulu kasih kesempatan bagi simponi nada masih bersama Tadarus budaya Terima kasih pemirsa Bersada TV yang ada di rumah dan yang masih ditemani sama camilannya sama kopi-kopinya <tuk> uh, silakan dinikmati sambil mendengarkan cerita-cerita dan ilmu-ilmu yang menarik dengan adanya Tadarus budaya ini uh, kita kembali ke Pak Anam dari KKB Sunan Derajat ini memunculkan bisa berapa profesionalisme, atau bisa memunculkan berapa profesi bagi dunia profesional itu. Mungkin bisa ngelas profesi atau di apa saja, Pak, memungkinkan berapa saja dan kemungkinan nanti bisa bekerja di mana saja. Iya, terima kasih. Uh, jurusan konstruksi kapal baja ini e, tamatannya kompetensi tamatannya itu satu sip desain bisa lulusannya bisa desain ke kapal pakai auto bisa, bisa dijual desainnya ini nanti, mahal e, itu pak. berarti sekali e, kerja, sekali keluar itu sudah bisa jualan marketnya saja pak ya, e, jualan gambarnya jualan gambarnya nah, harapannya saja. seperti itu bisa sip desain yang kedua adalah sip building bisa mem, bisa membangun membuat kapal baru jadi tidak buat sendiri otomatis gabung yeah. dengan galangan so, iya, yeah. nah, bisa artinya bisa bekerja dengan tim membuat kapal kalau membuat sendiri nggak bisa siapapun jika bisa yeah. <laughs> yang kedua Misalnya yang ketiga iya. selain sip building itu ada sip repair jadi anak-anak KKB itu bisa apa memperbaiki kapal-kapal yang rusak karena di galangan itu iya. tidak hanya membangun kapal baru juga kapal rusak juga diservis kayak sepeda motor kayak berarti kendaraan. istilahnya kalau dia punya uang atau anaknya orang punya uang kan bisa mempunyai perusahaan sendiri Pak sampai sebegitu Pak ya. kalau miliarder juga bisa karena sekali kapal itu diperbaiki ya miliaran misalkan iya. kapal uh, kargo misalkan atau kapal perang diperbaiki sekali perbaikan biayanya bisa satu miliar lebih lah ini bisa bekerja di situ anak-anak nah, ya memang di, di uh, tujuannya sekolah di SMK itu dijamin bisa kerja langsung nah kerjanya ini di di galangan otomatis yang selain ada selain sip repair ada sip uh, ada pemeliharaan maintenance jadi kapal-kapal itu tidak ya ya selain tidak hanya rusak sebenarnya masih bisa tapi bisa di dirawat biar Mungkin lebih diperbarui, muda, dengan diperbarui dengan cat ya, atau ya. apa gitu ya. ya selain itu yang keempat anak-anak itu jurusan KKB lulusannya itu paling tidak pasti bisa ngelas selain bisa gambar bisa ngelas. bisa ngelas terus ada yang selanjutnya selain welding ada drilling, drilling ngebor ngebor ya tempat-tempat tempat di kapal-kapal kan ada selain itu ada marking bisa marking apa itu marking Pak? marking itu nandai uh, plat nandai balok nandai pipa yang mau di yang mau di-blending, yang mau di-cutting, yang mau uh, di-trailing, itu namanya marking ditandai. tanda. Tandai. Ya. Ya. mestinya dengan ilmu dan uh, presisi yang pas, gitu, ya. Pak. Selain apa? setelah di-marking, itu di-cutting, dipotong. Motongnya enggak pakai geraji, serai, serai, enggak Kita motongnya pakai api. Dengan kesudut berapa, namanya bevel ya, kalau di, di kapal ya. Dengan sudut berapa, sudut berapa, pakai api itu bisa. Uh, motongnya pakai api ya kalau orang-orang biasa pakai api pasti takut dulu mendengarkan suaranya api sudah sedang, sedang ngeri itu selain itu ada blasting amplas amplas mm -hmm. Blast. tapi amplasnya pas, amplas <laughs> kapal ksak <laughs> mengede ini pakai amplas itu enggak kita amplasnya pakai pasir ya uh, pakai pasir jadi di blasting sebelum di painting itu di blasting di di amplas mm -hmm yang mungkin bisa di putuh-putuhnya anak itu sebenarnya ada. Setelah itu selain itu semua terus yang terakhir kelas tiga itu ada LSP industri, jadi anak-anak dibekali dengan sertifikat yang levelnya industri di Surabaya. Kalau nanti itu ngelamar putih fisiknya ya sertifikat itu, sehingga meyakinkan pihak galangan bahwa anak dari SMK Sunan Derajat itu punya sertifikat kompetensi di bidang kapal dengan sertifikat LSP itu berarti ini pembahasannya cukup hanya seputar galangan kapal tidak kemudian kalau e, sudah di situ bisa bekerja untuk menangkap ikan atau sudah beda atau itu sudah sudah beda jurusan kita membangun memelihara dan merawat kapal, Oh gitu okay. sudah beda jurusan. Bahkan tamatan-tamatan KKB ini uh, sudah ada yang ada di luar negeri, di Jepang sudah ada. Nah, kita di mampu kok kalangan bicara kalangan iya, itu di Jepang, iya. kita mampu kok lulusan SMK Sonan sampai ke Jepang. Bisa asalkan kita sungguh-sungguh, yaitu yang ada di sekitar sini, apa ada? Ada juga kalau ketemu alumni ada forum alumni Insya Allah bisa ketemu apa ada yang kuliah ada ada juga yang kuliah Gitu, ada yang kuliah ada yang kerja di lokal ada yang kerja di internasional itu matanya seperti itu Masa. untuk Pak Dana kegiatan yang semacam itu apakah tidak melelahkan Pak? atau bagaimana soroi digoreng galangan kapal mungkin panas atau apa kayak gitu e, kesan yang e, mungkin nggak enak atau bahagia di dalam melakukan praktik sama anak-anak itu bagaimana? iya pak jadi untuk terlebih ke situ jadi sebelumnya kan tadi udah disinggung terkait fundamental jadi fundamental itu apa jadi mental yang paling apa ya paling utama lah fondasinya, paling dasar jadi anak-anak udah dicintai di dunia itu, pertama. Selanjutnya ada namanya etos kerja, ini yang menjadi tujuan utama kami juga di kontruksi kapal baja. Jadi etos kerja itu apa, seperti apa. Jadi dia melakukan kerja secara etos. Jadi sungguh-sungguh jadi, dengan komitmen dan juga kompeten pastinya. Itu yang pertama. Jadi kalau dia udah senang dengan dunianya, terusan juga kompeten, jadi insya Allah untuk untuk kerasan itu lebih enak, pak. Jadi yang pertama itu pastinya itu tadi eh cintai dulu dunia kalian, habis itu baru kalian untuk kompetensi di situ seperti itu, pak. Untuk praktek kerja lapangannya itu di mana saja, pak? Yang sudah MOU dan yang paling jauh di mana? Jadi untuk praktek kerja lapangan, jadi seperti yang disampaikan Pak Anang sebelumnya. Jadi di terutama di jurusan kontribusi kapal baja pak di Lamongan itu terdapat empat perusahaan ya yang kemarin itu dibagi tiga jadi yang